Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Dan empat hal yang menjaminkan banyak rizki Bukan memudahkan rizki Tolong Bapak Ibu hafal Empat hal bukan mendatang, men, men, menjaminkan rizki Bukan memudahkan rizki Tidak Empat hal mendatangkan rizki kemari. Dalam empat hal, bukan Allah kasih kemudahan berarti kita berjalan mencari rizki Allah kasih. Tidak. Bukan dikasih kemudahan. Tapi di mana saja kita ada posisi kita, di mana saja Allah datangkan rizki kepada kita. Yang pertama, qiyamul lail, salat malam. Yang kedua, berbanya istighfar waktu sahur. Kalau anda tidak salat malam, jangan tinggalkan istighfar waktu sahur. Waktu sahur kapan? Kira-kira 30 minit sebelum azan. Disitulah Allah sendiri memuji Allah bangga dan senang terhadap orang yang sahur. Sambil ulama berkata tidak ada ibadah yang terbaik di waktu sahur selain istighfar. Jadi boleh baca Qur'an, boleh salat malam, boleh zikir, boleh apapun. Tapi yang terbaik, istighfar. Fokus hanya istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Termasuk istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta yang bapa ibu tahu. Sayyidul istighfar. Yang Yang terutama yang paling luar biasa. Allahumma antarbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa waadika maistatat a'udhu bika min syarima sanat abu'u laka bin i'matika alayhi wa abu'u bidhanbi faqfirli fa'innahu la yaghfirul dhunuba ya Allah kalau kita fahami duaaini luar biasa oleh kerana itu kata Rasulullah baran siapa yang membaca Sayyidul Istighfar Kemudian di malam hari dengan keyakinan dia meninggal habis baca istirahat, masuk surga. Masuk surga. Berarti ini salah satu doa yang menjaminkan dalam mudah masuk surga. Jadi empat hal yang mendatangkan riski, bukan kita mencarinya, dia yang datang kemari. Apalagi saat mencari lebih mudah. Qiyamul Lail, Salat Malam. Tapi dalam bahasa Mohon maaf Bapak Ibu Dalam bahasa Arab disebut Qiyamul Layl Bukan Salat Tapi kalau di terjemahan Dalam bahasa kita Salat Tapi kenapa di situ Qiyamul Layl Diberikan eh Qiyamul Layl Qiyam, Qiyam Qiyam artinya berdiri Berarti lama Saking lama berdiri Dikaitkan jadi Qiyamul Layl قم قم الليل يا ايها المزمل apa terus قم الليل berdirilah saat malam berdirilah bukan salatlah malam tidak berdirilah malam hari itu dahsyatnya di situ berdiri qiyamul lail yang kedua berbanya istighfar yang ketiga berbanya sedekah Sebenarnya bukan istilah barbaniyah sedekah. Kadang-kadang orang bersedekah 100 juta sudah selesai saya, saya, saya sudah bersedekah 100 juta. Bukan itu. Bukan yang dimaksud barbaniyah sedekah itu dari sisi uwan itu baniyah atau sedikit bukan. Yang dimaksud rahasia sedekah taahudus sedekah istikamah bersedekah. Istikamah itu tidak menjadi masalah besar maupun kecil. Itu tidak menjadi masalah. Karena bagi Allah tidak ada artinya besar maupun kecil. Kita tidak memberikan kepada Allah. Karena Allah Maha Kaya. Tapi rahasia sedekah itu kita terus menerus sedekah. Siang pagi malam, siang pagi malam, pagi besok terus minggu depan tidak pernah berhenti. Setiap ada kesempatan selalu kita membawa sedekah. Itu namanya taahud sedekah. Taahud kalau dalam bahasa sebuah janjian. Seolah-olah kita ada kontrak kerjasama antara diri danan danan apa danan saudara itu kata Taahud Ahad berjanjian saya berjanji seolah-olah ada ada berjanjian antara kita dengan saudara jadi tidak boleh terlepas dari berjanjian seolah-olah kita menghormati berjanjian bagaimana menghormati kita terus kerjasama kita beri Allah ganti barakah sadaqah. Kita beri lagi, Allah ganti masih terus. Kita beri, masih Allah terus ganti. Itulah dahsyatnya sadaqah. Jadi Bapak Ibu, jangan nunggu hari tertentu, bulan tertentu, malam tertentu kita bersedekah Jangan. Setiap kita merasa ada berita baik, ada berita maupun ada berita buruk yang menyakiti perasaan kita, di rumah tangga kita, anak kita, suami kita, isteri kita, apapun. Langsung segera sedekah. Disitulah rahasianya. Ikatkan seolah-olah kita sudah membuat berjanjian antara diri dan sedekah. Dalam segala hal. Hal senang maupun hal tidak. Hal bahagia maupun hal sedih. Hal bangga maupun hal lagi menghadapi kesusahan kesulitan. Selalu. Sehat dan sakit. Terus yang keempat zikir, berzikir pagi hari dan sore hari. Berzikir pagi hari dan sore hari. Ini empat hal Bapak Ibu. Berdiri malam hari itu yang namanya tahajud banjani atau ulama berdiri. Berbanyak istighfar waktu sahur. Yang ketiga berbanyak sedekah. Sudah Bapak ibu menerti. Jadi istilah berbanyak serta, bukan artinya harus banyak dari jumlah hitungannya tidak. Yang keempat adalah berzikir di pagi hari maupun betang hari. Amanhuwaqanitunana al-laili sajidan waqaima sajidan waqaima. Jadi Bapak ibu, saat kita berdiri lama, walaupun baca satu ayat. Diulangi berkali-kali walaupun baca surah pendek, tapi diulani berkali-kali tidak menjadi masalah bapak ibu hanya hafal kulhu kulhu dibaca 3 kali pahalanya seperti baca Al-Quran 30 juz ada seorang salih menajak kawannya sudah mendekati subuh ayo bangun salat malam dan baca seperti Al-Quran langsung orang itu menjawab eh bagaimana saya baca sebentar lagi muazzam Bacalah qul huwallahu ahad. Salat malam dan qul huwallahu ahad. Jadi bapak ibu, yang saya harap jangan jangan mensusah fikir, ya Allah saya mau baca apaan Enggak usah enggak usah susah fikir. Baca dan nikmati yang penting nikmati bacaan. Walaupun qul huwallahu ahad setiap hari. Kalau kita busang baca, Allah tidak akan busang mendengar. Malah Allah balik senang mendengar bisikan bacaan dan bisikan doa kita malam hari. Allah balik senang mendengar bisikan doa munajat kita malam hari. Itu luar biasa.